Hai hai hai memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya harimau dikenal sebagai kucing terbesar di dunia loreng pada kucing besar karnivora ini berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu orangnya dengan bulu bagian bawah berwarna putih pola loreng unik setiap harimau dan dapat digunakan untuk membedakan satu sama lain mirip dengan fungsi sidik jari yang digunakan untuk mengidentifikasi orang Memang sudah banyak jenis harimau yang diburu untuk diambil bagian-bagian tubuhnya yang diperdagangkan secara ilegal. Selain itu ancaman terbesar bagi pelestariannya adalah penghancuran habitat yang memicu peningkatan konflik dengan manusia. Misalnya berupa serangan terhadap ternak atau konflik dengan manusia secara langsung. Baru-baru ini juga ada kabar mengejutkan nisok yang datangnya dari Edenvale. Edenvale adalah sebuah kota kecil di Rand di Gauteng, Afrika Selatan. Penduduk di sekitar pinggiran Edenvale saat ini dilanda ketakutan setelah seekor harimau terlihat berkeliaran di sekitar tempat parkir di kantor lokal minggu lalu. Namun belum ada konfirmasi resmi apakah hewan tersebut telah ditangkap. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dalam video berdurasi 49 detik, harimau terlihat mengitari sebuah mobil. Diketahui bahwa harimau itu terlihat di Cabot Road di East Lake Ridge. Salah satu saksi mata mengatakan, bahwa harimau yang melarikan diri tersebut telah dilaporkan ke pihak berwajib. Namun untuknya, belakangan ini dilaporkan bahwa harimau itu telah ditemukan dan kemudian dipindahkan ke tempat perlindungan. Tetapi klaim tersebut kemudian dibantah oleh Organisasi Kesejahteraan Hewan Afrika Selatan yang menegaskan bahwa harimau yang berkeliaran itu belum berhasil diamankan. Berita lokal juga melaporkan bahwa pihak otoritas Edenvale telah melakukan pengecekan properti di wilayah Ilyondale tetapi hewan tersebut tidak ditemukan menurut laporan tersebut mereka telah menerima komunikasi yang bertentangan dia juga menambahkan jika pihak otoritas sedang mencoba untuk melakukan pencarian yang ditujukan untuk menemukan apakah harimau itu berada di salah satu properti yang disebutkan organisasi tersebut kasus anak harimau yang hilang di Adenvale ternyata sudah terjadi sejak beberapa hari setelah seekor harimau betina, Sheba ditembak mati setelah dia melarikan diri dari kandangnya. Sheba menyerang seorang pria dan hewan yang lebih kecil sebelum dia dibunuh. Insiden baru-baru ini telah menyebabkan seruan baru bagi pemerintah untuk memperketat undang-undang seputar memelihara kucing besar sebagai hewan peliharaan. Forpo sendiri mengatakan bahwa ini akan membantu mengatasi masalah yang lebih luas dari industri kucing besar penangkaran di Afrika Selatan dieksploitasi di penangkaran untuk tujuan komersial negara afrika memang sudah menjadi rumah bagi banyak kucing besar dan setiap otoritas konservasi provinsi harus memiliki persyaratan hukum untuk mengelola pengembang biakan, kepemilikan dan pengangkutan spesies tersebut nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar